bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat buat sahabatku semuanya yang paling mantap kita ketemu lagi kawan kita akan sedikit uh, bahas ada kasus korupsi guys nah ini ya ini breaking news ya Erick Thohir dan kakaknya Gari Tohir dilaporkan ke Pak KPK terkait dugaan skandal investasi Goto. Wah ini, ayo, kok kalau udah ada korupsi begitu, Pecah resapel. Nah, coba saya bacakan lengkapnya, kawannya. Nah, ini dari Republika News Media. Jadi dugaan skandal investasi Telkomsel ke perusahaan Goto dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, Humas Elki Indonesia Lovim Bambang Hartono menjelaskan, laporan tersebut dibuat setelah pihaknya mendapatkan surat kuasa dari LSM, Konsumen Cerdas Hukum atau LSM KCH. Surat kuasa tersebut perihal aduan masyarakat mengenai dugaan kerugian negara dalam pembelian saham GoTo oleh salah satu BUMN PT Telkom yang diduga merupakan perbuatan melanggar undang-undang tindak pidana korupsi atau tipikor terlapor dalam dumas A2 masyarakat ini adalah Erick Thohir selaku Menteri BUMN Garibaldi Thohir selaku Komisaris GoTo. Laporan soal dugaan skandal tani ini dasari oleh sejumlah bukti-bukti Kata Bambang Hartono dalam keterangan tertulis di Jakarta Senin 20 Februari 2023 Bambang mengurai dalam transaksi pada tanggal 16 November 2020 Telkomsel membuat perjanjian dengan PT AKAP atau GoTo. Untuk investasi dalam bentuk obligasi konversi atau convertible bond (CB) tanpa bunga, sebe, tanpa bunga sebesar 150 juta US dollar Amerika Serikat atau setara 2,1 triliun rupiah dengan teng tenggat jatuh tempo pada 16 November 2023. Lalu pada tanggal 18 Mei 2021, Telkomsel kembali membeli saham GoTo senilai 150 juta dolar Amerika Serikat atau 2,1 triliun yang dikonversi menjadi 29.708 lembar saham. Kemudian melakukan opsi beli lagi senilai 300 juta dolar Amerika Serikat atau 4,2 triliun rupiah. Sehingga Telkomsel telah membeli saham GoTo sebanyak 89.125 lembar senilai 6,3 triliun rupiah, di mana harga per lembar saham 70 juta rupiah atau 5.045 dolar Amerika Serikat. Menurut Bambang, selain transaksi di atas pada tanggal 29 Oktober 2021, PT AKAP melakukan perubahan akta nomor 128. Terdapat perubahan status Grady Baldi Tohir yang menjadi komisaris utama sekaligus pemegang saham Seri D Goto sebanyak 1.54. Ulangi 1 miliar 54 juta 287.487 lembar pada harga nominal. Satu rupiah per lembar saham. Kemudian, Maret dua ribu Goto secara resmi mengumumkan IPO dengan harga penawaran tiga ratus rupiah hingga tiga ratus rupiah per lembar. Sekarang, harga Goto per lembar seratus dua rupiah per tanggal tujuh Februari 2023 kata Bambang. Sehingga jelas Bambang dari kronologi di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kerugian negara Pertama transaksi obligasi selama 3 tahun tanpa bunga Yang diberikan oleh Telkomsel senilai 2,1 triliun sangat janggal Dijelaskan Bambang transaksi pembelian saham goto 6,3 triliun rupiah ketika IPO berkisar 316 hingga 340 rupiah per lembar sekarang harganya hanya 125 per lembar maka kapital loss atau kerugian harga pasar sekitar 60% dari modal 6,2 triliun rupiah yaitu senilai 3,2 triliun anehnya ketika negara dirugikan malah Garibaltoyer dijadikan komisaris utama Dan mendapatkan satu miliar lembar saham Di Disinilah kami adukan dugaan tindak pidana korupsi Agar diusut tuntas ujar Bambang Terkait laporan ini Bambang menegaskan bahwa Pihaknya tidak menyerang individu tertentu Melainkan hanya bentuk kepedulian kepada negara dan masyarakat yang dirugikan Kerugian negara ini adalah uang milik seluruh rakyat Indonesia dan tidak semestinya aturan dan etika dilanggar dan negara diragukan dirugikan demi kepentingan pihak tertentu tandasnya. Wey. bagaimana nih kawan? Ya, Pak Tohir ini Pak Tohir ini kan ketua BUMN apa ah, Menteri BUMN. Kemudian di situ ada saudaranya atau adiknya ya berbisnis telkomsel nah, kalau berpulsi berkan swasta nah, ternyata terjadi terjadi kerugian negara kalau terjadi kerugian negara begini, yang bayar siapa? ya kan? ini harus dipertanggungjawabkan bayangkan 2,1 triliun eh, bukan uang kecil ini baik ini harus dievaluasi. Ini, ini kalau bisa Pak Erick Dievaluasi kinerjanya di kementerian. Harus dievaluasi. Kenapa terjadi korupsi sebab apa? Korupsi hilang uang negara. Seperti yang disampaikan tadi. Ini harus dikembalikan. Nah inilah kalau. Ya kolusi, nepotisme, korupsi terlalu lunak ah ini rakyat harus berteriak halal seperti ini dan pemerintah harus mendengar suara rakyat jangan biarkan kerugian kerugian negara terus tapi menguntungkan pihak ya, tertentu belum lagi kemarin tuh ada lagi menteri menteri apa kominfo terkait lagi masalah dana ya pembangunan tower Wifi di daerah-daerah ya nilai proyeknya 10 triliun nah kalau menteri-menteri ini kerjanya hanya mau merugikan negara eh harus depolasi ganti jangan dipertahankan yang kayak gini-gini jangan dibiarkan kalau semua menteri membuat kerugian negara terus dipertahankan lah, terus untuk apa nah ini kawan Bagian video nya kawan.